terhangat seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada Untuk menemani santai bagi kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi Kabar terbaru seputar idola kesayangan kita Sebelumnya para sahabat ya Kita keunggahan dan kabar pertama Yang mana sebuah semoga dari GGSnya Dede Lesti ya Masya Allah banget semalam Luar biasa yang selalu membuat kita bahagia persahabat ya keharmonisan hubungan dari kakak kabilah semakin ditunjukkan dan tentu kalau kekiutan pastinya selalu disuguhkan untuk kita semua diperhatikan di iges unggahan dede elsa kejora ini lagi menyuruh kakak bila untuk pose foto cewek persahabatnya perhatikan di sini kalau foto cewek ini tidak ada di ini Wuh, para ya <laughs> Ini cute banget sumpah Masya Allah, luar biasa Tentunya didialasi ketawa bahagia Melihat ketika ke pose Foto cewek seksi ya Masya Allah, mudah-mudahan selalu berkah Terus selalu bahagia, ya, selalu harmonis Mudah-mudahan kita juga selalu kompak Dan selalu solid Mendukung yang terbaik untuk lah kita lagi. kita dan berikutnya kita lihat juga bersahabat di sini ada sebuah momen spesial juga semalam di malam, masya Allah, luar biasa di elastik karaoke bareng ya. Duet artis papan atas dan artis papan apa ya, kata Kak Sandy. Luar biasa, Masya Allah, persahabat yang walaupun karaoke di rumah, tetapi kalau kualitas suara jangan sampai ditanya nih, pastinya nomor satu juaranya, persahabat. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan pemil cantik ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Momen ini diunggah oleh akun family underscore leslar23. Tentu ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Seru banget sih Katanya tuh pasti ya dong pak. Seru banget persahabatnya melihat Tentunya kegembiraan Dari Lesti dan Tim Dan berikutnya juga karaoke Lesti Kejora Tentu ditemani oleh suami tercinta cinta Dan duet barang persahabat Yang perhatikan di momen ini Kakak Bilar Terus memandangi wajah Dede Lesi Kejar Aduh, so sweet banget nih kakak bila pas sahabat ya Semalam banyak banget vitamin Full vitamin disuguhkan oleh Idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga Banyak sekali dibanjiri komentar dan respon Yang sangat positif dari akun Lastriani, Erskon Lastri mengatakan, "Mereka ini udah nikah, ya, dan udah calon dombainnya." Katanya tuh, kok lihat mereka kayak masih pacaran, ya, romantis lamanya. Kalian amin, masya Allah banget, ya. <gif> Walaupun sudah mau mempunyai calon domba, mereka tetap cute, tetap harmonis, dan tetap romantis. Nomor satu persahabat, ya, dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram nn sembilan mengatakan semoga bahagia selamanya leslarku amin masya allah banget ya doa terbaik selalu diberikan dari fans fans sejati leslar. untuk kabar berikutnya juga di sini sebuah unggahan dari gasnya kakak bilat yang lagi-lagi Jailin pop dance di setiap saat persahabatian doh kakak bilar ini memang luar biasa kalau nggak Jail bukan namanya kakak bilar punya sendiri aja di Cahilin persahabat duh cute banget persahabat ya Masya Allah Memang 11-12 disama Pabdas ya Yang selalu usil Yang selalu memberikan kebahagiaan Masya Allah tabarakat Allah Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan Amin Berikutnya juga persahabat kita lihat Masya Allah banget ya Daung dari Les Dibirat, Les Lani Luar biasa Mudah-mudahan Lesti dan Bilar ini rumah tangganya dunia akhirat Insyaallah ya melihat postingan momen ini Tentu kita ingin kepada Lesti dan Bilar Mudah-mudahan Kakak Bilar menjadi imam yang baik Mudah-mudahan Dedeh Lesti menjadi makmum yang baik untuk Kakak Bilar Luar biasa Soleh dan Solehah Berkah untuk rumah tangga, Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut, juga banyak sekali doa baik yang diaminkan. Persahabatnya sebelumnya ditulis sebuah kalimat oleh akun Lesti Billard Lestlar, dunia akhirat. insyaallah Allah, Rizky Bilar, Lesti dicera. Banyak doa yang baik juga, persahabatnya dari akun Nasr Kersuh. "Ya Allah, jodohkan dunia akhirat, Dede dan Kakak Amin, masya Allah banget ya, tentunya." luar biasa kekompakan dan kesulitan kita yang selalu mendukung yang terbaik untuk dedek dan kakak Pilar dan untuk selanjutnya, Bang Iwin akan menginfokan persahabat ya bahwa hari ini, hari Senin tanggal 18 bulan 10, 18 Oktober 2021 bakal hadir kejutan di channel Youtube nya Kobas Entertainment diunggah oleh Kobas Basuki Surojo menginfokan bahwa tanggal 18 Oktober 2021 akan hadir kekiutan Leslar di channel Youtubenya Kobas Entertainment Wow jangan sampai lupa dicatat persahabatnya pantengin terus channel Youtube Kobas Entertainment bahwa hari ini akan hadir kejutan dari Lesti dan Bilar yang mana berkolaborasi bersama Kobas Basuki Surojo Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia perasaan yang kita dapatkan. Tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini adalah informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.